Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ditemani seorang sanitarian Siapa beliau, monggo diperkenalkan Bu Terima kasih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Resi Saya bekerja sehari-hari di Ibu Suma Sebagai penanggung jawab kesehatan lingkungan Kesehatan lingkungan itu terdiri dari apa saja Bu? Oh iya, baik. Langsung saja ya, baik. Mm. Kesehatan lingkungan ini katanya banyak sekali, Pak. Yeah. Di antaranya adalah satu penyihatan air bersih, oh. kemudian yang kedua adalah penyihatan perumahan dan pemukiman, okay. yang ketiga adalah penyihatan TTU, tempat-tempat mm. tempat umum. Iya, yeah. yeah. yang keempat adalah penyihatan TPM, tempat pengolahan makanan, yang kelima adalah klinik sanitasi. Pak. Salah satu, Bu, ayo kita bahas, Bu, untuk masyarakat. Bu, uh, kita ambil yang... Penyataan lingkungan saja, ya Pak, yang penyataan lingkungan pemukiman dan perumahan saja, ya. karena eh, sepertinya cocok dengan kondisi yang sekarang, ya Pak, yang lagi pandemi. Jadi, kita itu dituntut untuk stay at home dan selalu berada di rumah, dan mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Jadi, eh, kita harus bagaimana caranya untuk membuat rumah kita aman dan nyaman untuk ditinggali biar tidak tertular dengan covid ya bu tentunya iya, betul, ya monggo gimana yang ya, harus kita lakukan bu eh, salah satunya adalah sering-sering eh, mendesinfeksi alat-alat yang sering kita sentuh pak seperti remote tv gagang pintu meja dan pokoknya yang sering kita sentuh lah desinfeksi itu yang paling mudah untuk masyarakat itu apa bu kira-kira Pakai alat-alat yang ada di sekitar kita, seperti itu, Pak, untuk membersihkan lantai, oh, seperti iya. apa? enggak apa, apa yang nyebut merek ya, Nggak seperti apa. wipol atau soklin lantai? Seperti itu, ya, itu, itu bisa di, dicampur dengan air. Air enggak ya, dianjurkan bisa untuk selanjutnya, Ibu. Kemudian... Uh, seperti kita ketahui bahwa persyaratan rumah sehat itu kan harus ada jendela, ya, yeah. salah satunya jendela, kemudian lubang asap dapur, kemudian uh, kamarnya tidak padat penghuni, kemudian penca pencahayaannya juga harus bagus, kemudian tidak ada jentik nyamuk, tidak ada tikus, yang terakhir adalah ventilasi, Pak. Okay. ini yang paling penting. Ventilasi itu berarti harus ada udara yang bisa masuk ya Bu Betul, ya Betul Pak Jadi ventilasi ini merupakan persyaratan penting dalam rumah sehat Agar tercipta udara yang bersih Pak Jadi ventilasi itu sangat penting ya Bu ya Penting sekali Nah Pak. jadi itu untuk pertukaran udara ya Bu Betul. ya Antara oksigen dengan Karbon dioksida Dengan karbon dioksida Betul. Kemudian tadi kan Ibu Membicarakan masalah pencahayaan ya Bu ya Pencahayaan sendiri itu di rumah yang standar itu yang bagaimana Bu? Jadi eh, kalau siang standarnya ya Pak Kalau bisa itu cahaya eh, harus masuk secara alami Jadi tidak perlu lampu, lampu itu sudah terang Dan kita itu. bisa membaca ya Bu oh. Terus kemudian selain itu eh, Pergantian udara tadi sangat penting iya. ya Mungkin misalnya Semaleman mungkin suaminya itu perokok, ya Pak. Jadi uh, udara yang kotor bisa jadi bersih seperti itu, nggak ya? Mungkin ibunya terus masak-masak bawa asap dapur itu perlu diganti paginya. Jadi jendela itu harus dibuka tiap hari. Nah, kemudian sebentar Bu, saya ya. pesan kepada sahabat sehat. Sebaiknya untuk bapak-bapak yang perokok itu jangan merokok di dalam rumah. Betul, jadi Pak. kalau merokok harus di luar Apalagi rumah. Apalagi punya bayi di dalam nah. rumah, jadi rokoknya jadi di luar luar saja. Rumah, ya. yeah. Monggo, diteruskan Bu. Kemudian <coughs> selain membuka jendela tadi Pak, ternyata ada cara mudah yang untuk mendukung agar udara ini tetap bersih di dalam rumah. Yeah. Apa itu Bu? Ya, yang saya tadi bawa tadi. Nah, ini salah contohnya satunya, pak. Ini ya. Iya, jadi istilahnya bunga-bunga untuk yang ada di dalam itu bisa juga di. Betul. Di, ternyata di selain uh, indah dan membuat asli rumah kita, ternyata bunga-bunga ini mempunyai manfaat yang luar biasa ternyata pak. Contohnya ini pak. Nah, ini lili paris ini nama hmm. ya. Ini, ini bisa uh, membersihkan udara seperti asap rokok. Seperti bekas-bekas uh, cat, biasanya kalau hari raya, yeah. biasanya kan yeah, dengan betul. cat. Ya, bahan-bahan kimia dari cat itu bisa dibersihkan dengan tanaman ini, Pak. Jadi, istilahnya itu untuk menyerap, ya. Iya, yeah, betul, nah. Pak. Bung. Kemudian, ini juga lidah mertua, yeah. nah, ini lidah mertua, atau hmm. Ini juga sama, Pak. Ini apa? Uh, sama dengan yang di Paris, sama juga menyerap racun. Uh, men Terus ini bisa mengeluarkan oksigen di malam hari. Hmm, bagus sudah ini Pak. Iya bagaimana? bagus sekali. Selain dan yang saya dengar itu juga untuk menetralisir radiasi komputer iya, itu lagi ya Pak. Iya betul puja. Pak. Kemudian lidah lidah buaya juga iya Kemudian karena saya tidak bawa, saya tunjukkan gambarnya saja gitu. Iya Iya monggo monggo. Nah, kemudian macam-macam ternyata Pak, ini saya bawa beberapa saja. Iya. Nih. Ternyata ini juga. E pis lili, pis lili, ini juga sama. Kemudian anggrek bulan. Hmm. Tapi, Selain bulan kurang anu ya bu ya. Um, yang lebih baik itu anggrek bulan okay, ya. Okay. Hmm. Kemudian ini uh, bunga sepatu. Bunga sepatu. Bunga sepatu ini juga pak. Ini tanam ini mengeluarkan pito said senyawa antimikroba yang membuat udara sekitarnya itu lebih sehat dan bersih. Hmm. Kemudian risan. Risan Atau, seruni ya pak ya, ya, seruni. Seruni. Ya. ini juga, uh, tapi kalau kalau seruni ini untuk bisa membersihkan udara dalam rumah harus dibungakan dulu. oh bunganya nah, berarti ya, terutama bunganya ya. ya dulu baru dimasukkan dalam rumah hmm, gitu. jadi ya. bunganya ini yang berfungsi untuk membersihkan udara. Ya. kemudian yang terakhir adalah serut ciki atau tunema. Ya. sebenarnya buahnya pak tapi hanya beberapa ini saja ya. yang saya. ya istilahnya mempunyai. itu yang yang paling banyak di masyarakat ya bu Terlalu ya, nah, dan... jadi itu bisa selain untuk hiasan di luar rumah, juga bisa sebagian itu ditaruh di dalam sehingga ya. udara pertukarannya itu akan lebih bagus. Betul. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Bu? Oh iya, e, ternyata untuk membersihkan udara itu tidak harus mahal nih pak, ternyata yeah. e, dengan Barang-barang uh, yang ada di sekitar kita yang kemungkinan dulu-dulunya tidak pernah kita lirik sama sekali Betul. Seperti bunga-bunga ini Ternyata manfaatnya luar biasa Sangat untuk bagus sekali kita. Jadi nah. pada masyarakat yang belum uh, suka ke bunga, ayo mulai sekarang kita suka bunga Karena selain mempercantik rumah kita Ternyata bunga kita juga bermanfaat untuk kesehatan keluarga kita Terima kasih Bu Resi, mungkin teman-teman sahabat sehat, ini yang bisa kita sampaikan, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, salam sehat, tetap semangat.